Sehingga Rani wasfas adalah Kue di dunia di tepira meneleng-eleng -eleng kesalahan Eleng-eleng sisi negatif Akhirnya saya rasa syukur Yun si ka al al Kamu dikasih lupa Sama Al-Tof, Al-Tofnya Allah Sifat Al-Tofahnya Allah, al Allah Sifat Rahmahnya Allah Dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif Misalnya gini Kita sebagai bangsa Indonesia oh, kita ini udah maju kayak Amerika, Eropa Gak nanti bah bahan-bahan menjadi jajah -jaj -jaj londor Ini sepira-pira Ya orang Tapi aku ngaji raisong Bahan-bahan malah rasulatannya aneh, aneh wahi Ya, Jadi intinya sing darani waswas adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan kegi. Di di Kalau tahun tahun Alhamdulillah. Kan,